Yo, eh, oke, okay. laki kak, nak, kak, perinannya. bukunya, saya ingin bahasa Inggris, ya, yo. yo. Nah, gitu loh, kak, tadi kak, ring, dulu, mana buku? Nah, bab satu nih, kita belajar tentang good morning, good morning ini, Simple present, tempat Simple present, eh. Yo. Nah. Eh. Jadi grid. Grid tuh apa grid? Selamat, selamat, selamat. Oh iya kak, iya kak. Leave, apa? Leave itu kan meninggalkan, terpisah. Eh? Goodbye ya, yeah. see you, see you later. Yeah. Nice, ini tuh eh? Thank you, berterima kasih ya. Yeah. Mm. Yo. Sorry, nah, minta maaf ya. Ah. Kurang lebih empat komponen inilah, ya, yang harus kita latih Pak satu nih. Baru kayak mm. tentang hobi, identitas, sesuaikan ya, keluarga. Selamat pagi, ya. Good afternoon, yeah. siang Good evening Malam ya eh. Nah, kalau perkenalan Boleh juga Tidak usah pakai I am, pakai my name is eh. Ya, aku adalah Donita ya eh. Nah, I am. Kalau my name is namaku do namaku yo, nah, ya. Ini apa ya? I make M subjek saya kan? Aku ya. Iya hmm, kok. Kalau subjeknya my name ini sebagai noun kata benda. Hmm. Nah, itu. Ya. <laughs> Jadi kalau kita, ya, nama, belum kenal. Wow, kalau kita, kita ucapin, kalau, kalau sudah kenal, kita pakai yang namanya. How are you? Ya. Apa kabar kamu? Eh? Atau boleh juga How are you doing? doing? Nah. Oke, okay, jawabannya? I'm fine. Apa I'm good? Yeah, I, aku sehat. saja. Yeah. Atau kalau kalau sakit, ini kan kalau <tuk> Babylon in Europe, Bagus, Tidak terlalu maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya, yang merek maksudnya, itu maksudnya, maksudnya, Ah. maksudnya, Ucapan. Ucapan salam. Tanya nah, greeting yang kedua it's nice to meet you senang bertemu dengan nice to senang meet tuh birth... bertemu you berarti denganmu atau please please to sinonim dengan Nice, ya. Yeah. I'm pleased to meet you. Nah, aku senang bertemu denganmu. Ya yeah, ini jadi lebih bersifat yang namanya sopan, ya, yeah, resmi, ya. Yeah. Jadi pakai ini, ya. Yeah. Nah. terus bisa juga kalau nak untuk tadi leave tadi kan ada di bukuin tadi. Yeah. Ini untuk Ucapan perpisahan, ya. Ya. Ucapkan goodbye. Goodbye itu artinya selesai. Tinggal. Tinggal, ya. Nah, bye. Boleh bye-bye. Nah, see you. See you never, ya. See you never. Sampai jumpa, ya. Hmm. Sampai jumpanya kapan? liter tuh maksudnya yang akan datang ya. Pajukan di waktu yang akan datang atau tomorrow boleh tomorrow tuh artinya besok ya. Nah itu ya. Eh? Selamat Selamat nah. Selamat Selamat tidur Selamat eh. tidur Nah, selanjutnya kita belajar grammar. Grammar ini artinya apa? Tata bah. Aku ta Dia belajar mengenai to be verb. Nah, yang tadi is MR gitu ya. Contohnya, oh, dia state or occupation ya. Ini Ini anuksennya nah contohnya main ini subject plus verb eh s plus v subjectnya i verbnya tuh m aku i am. m mnya tuh adalah kalau student, student apa murid. Uh, murid murid atau seorang pelajar yo kalau i am tall itu artinya aku aku tinggi adalah Seorang murid yang tinggi. Weh, ngarang. Nah, ini I am tall. Kalau I am tall, aku... Am tall. Nah, itu bay. Mm -hmm. Aku adalah seorang murid yang tinggi. Itu I am... Okay. Tall... Student. Mm -hmm. Nah, itu beda. Kalau pelajar Atau, yang... M adalah seorang murid studenter ya yeah. murid ya yeah. tinggi yo jadi kalau im tall tuh maksudnya dia menjelaskan bahwa badan dia tinggi bay nama itu bay ya yeah. kalau tiba-tiba ada yang lebih tinggi kak ah itu digitu am... comparison kan lebih tinggi, tinggi I am taller ya. dan siapa ya, misalnya dan im untuk ya tak? ada Yoi. dibandingkan ya. nah kalau selain I itu I itu subjek aku ya. I y itu uh. uh, sikoknya subjek yang to be-nya M selainnya ada to be R juga to be R itu subjek you you artinya kamu ya, we, kami atau kita they wow. mereka ya. Kalau you are a pilot, kamu adalah seorang pilot. Misalnya dengan you are beautiful, kamu cantik. Eh, oh, kalau ganteng? Ganteng. Handsome. Handsome. Atau boleh juga good looking. Eh. orang. Tapi kalau Widan, tidak boleh pakai seorang ya. Widan itu pasti jamak lebih dari satu dari satu orang ya. Plural. Oh iya plural. You tuh kamu kalau dia singular, tapi ada juga you lain yang plural. You kalau kalian itu plural oh, no. jadi oh, bisa berarti ya nah selanjutnya yang to be is to be is ini besok subjek he she it tapi kalau it benda mati ya. nah kalau itu it is a book ya itu adalah buku-buku kan benda mati kan nah kalau misalnya he is smart Ya cerdas, cerdas, Atau, sangat smart. Nah, itu contohnya. Nah, bisa juga ya. Eh, simple present ini, ini kan simple present ya, eh, Nama tenses nya. Eh. Simple sederhana present, bentuk sekarang oh. eh, ya. Yes. Boleh juga untuk perkenalan tuh, I am 14 years old. Aku... Aku Berumur. Tahun. Eh. Artinya aku 14 tahun. Hmm. I am Indonesian. Aku adalah seorang Indonesia. Aku adalah orang Indonesia. She is happy. Artinya dia bah dia eh. sedang ya, dia mengungkapkan perasaan eh Oke, ngerti gak ya, lah ya? Eh. Dua slide ini eh. ya. Ya ratings R. Right. Nah selanjutnya beasiswa juga guys. Ini B ya tadi itu kan dia makin bentuk negatif negatif itu artinya T ti. tidak tambahin B not ya yeah? negative ya okay. setelah itu yang terbalik posisinya jadi I am not a student aku bukan Seorang pelajar, blind, blind itu artinya, tuna netral, we are not football players, kita bukanlah pemain sepak bola, they are not stingy, stingy apa? tinggi itu adalah oh itu enak tau pelit nah eh mereka tidak pelit eh es. Hmm. he not, cool. not cool cool itu cool kalau yeah. iya itu artinya keren nah. kalau cool dingin kan pernah dingin yo itu kalau es eh kalau cool cool nah sejuk itu ya si is japanese japanese itu so, dia tidak orang -orang. I, uh, bukan orang Jepang bukan orang Jepang hah kosong kota, eh kota yang kosong itu kan Soalnya kertas kosong Ayo, belum ditulis ya. Nah, ini biasanya enggak disingkat ya. Eh. Kalau hmm. not tuh disingkatnya aren't. Singkatan dari arnott. We are uh, kalau dia positif you are tuh jadi your. You're not, boleh you aren't. Boleh salah pilih salah sikok ini. Boleh you, you is atau you aren't we are not atau we are we aren't eh yeah? we aren't eh ya, boleh nyingkatnya di ke r-nya sama you atau are-nya sama not ya yeah? are you jadi ada dua pilihan ya kalau nak nyingkat yang negatifnya are not or you He's not atau he isn't ya yeah? she isn't it isn't eh yeah? Tuh, teknik peningkatannya hmm. Nah selanjutnya Kalau to be ditambah subjek ini Kalau kita nak ngubah jadi kalimat Pertanyaan Intro Gerasi Oh bener dong Gerasi eh, Kalimat Kalimat tanya kan? Nah kalau kalimat tanya beda dengan kalimat positifnya dan negatif tadi, to tadi. nya di depan langsung, ya. Yeah. Hmm. To be sama subject. Kalau C ini, I am diubah jadi am I smart? Iya nah. hmm. Yes, yeah. yeah. I am. Kalau tidak no. no, I'm not. No, I'm not. Yo, boleh M-nya tadi disingkat kan? No, I'm no recoil. Ya begitu juga dengan He, she eat, be, be, be, is she it, yang tubuhnya is, is duluan. Is Dini a teacher? Apakah Dini seorang guru? Yes, he is. Ya. Yeah. No, she isn't. Bukan. Bukan. Eh. Selainnya laptop. Yes, it is. Kan? Apakah it's a laptop? Nah, UiD ini pakai R, kan? Yeah? Nah, ini contoh. Hmm. Are you a student? Are apakah you, kamu pelajar? Nah, yes I am. Misalnya kan, ya, aku adalah seorang pelajar. Ya. Are we doctors? Yeah. Nah, apakah kita adalah dokter? Yes we are, teman-teman. Ya, are they important? Apakah mereka penting? Yes they are. Yeah. Kan? Nah itu, paham lah eh, teorinya tadi. Seko, empat, lima, enam, enam slide teorinya. Oke, okay, mantap eh, dong. Eh. Nah, lagi oh. kan. Nah. Kamu sudah di-print kalau, kok? Sudah. Fill in the blanks with the suitable expression. titik <laughs> kosong dengan pernyataan yang tepat. ya. Eh. Hai dengar PC tuh. Oh, hi. How do you do? Eh, nah, berarti apa tadi? How do you do tadi? Belum kenal. Belum Belum kenal. belum kenal. Kena, ya. nah, kalau belum ketemu. How do you do? Do. Eh? How do you yeah. how do? You... Kalau aku baik, terima kasih. Kalau sudah ke, nah. sudah. Ya. Okay. Dengan untuk tulis, eh, untuk meninggalkan, ya kan? I'm happy to see you. Aku bahagia aku terlalu mood nama yang salah dari percakapan ini. Hai, how are you? How are you doing? Nomor satu tadi tuh day. 1 day. day. Betul. Eh, nah number 2 hi how are you doing hi hi ma mom eh. bagaimana kabarmu ma ini suram apa kabar jadi hi dad i'm fine nah ini baru kalau logikanya sama kalau emak ibu pasti sudah sudah kenal nah, jadi Lala. kalau sudah kenal tadi how are you doing ya? benar, I'm fine boleh jawaban dari how are you doing kalau belum kenal tadi dia how do you do dijawab sama how do you how do you do ya? you. kalau how are you boleh I'm fine jawabnya how about you, bagaimana denganmu I'm good thanks, aku baik terima kasih ma baru tuh tidak yang salah ya benar galau tuh dia kan nyari wrong yang sah lah nomor ya nomor tiga paham ya jadi ya tidak yang salah Haidar dengan Haid okay nah ini what does Z mean by saying apa yang di Maknai ya, apa arti omongan Z maksudnya itu how are you today? nah, dua D ya? Oh, nothing. Ah, tuh, Oke, okay. Okay, nomor tiga Nomor tiga nih Nomor 3, what does Z mean by saying, how are you today? Nomor tiga deh. Nomor tiga deh. Nomor tiga deh. Nomor tiga what happened? Ya, dia Bagaimana kabarmu Mel? Aku sedih. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, pikiranku sedih. My dog just passed away. Anjingku meninggal. Baru saja oh, meninggal. Kan, I can't, I can't nanya ke kabar tuh, tapi di sini set itu adalah, di Sedih kan? tuh. Perasaan, perasaan tuh kondisi umum ya, yeah. general condition. General tadi apa? Umum condition artinya Con? kondisi. kondisi, kondisi. Yeah kondisi kondisi umum direction apa direction? kalau direction itu artinya nah, arah itu maksudnya ya ke utara, selatan, barat, timur kalau hal itu fokus di kesehatan itu ya Eh, kedengaran enggak. Z is asking about male's appearance. Sepertinya apa, apa? Experience. Apir. Experience. Ya, apa? experience. Pengalaman, pengalaman, pengalaman. Lo experience. Enjin. Enjin. Apa? Soalnya aku kedengaran enggak. Pengalaman tuh. Experience. Nah, itu beda experience beda sama si experience beda dan appearance, memang ada ncw ence di ujungnya kan hmm. nah, itu, eh. appear ini kata dasarnya appear itu appear. jadi arti appearance tadi adalah penampilannya ngerti ya, ngerti gue? Ya. Nomor 2. Eh? E. nomor, dua. nomor dua tuh D. What? Oh, B ya. Eh? Oke, okay. nomor 4 sekarang ya. Eh? Lanjut. Set yes. the sentence. Nice to meet you, nice you disini nah, you know. Selamat siang, apakah kamu ada murid baru? Ya, yeah. yeah. aku ada Jesse. Aku kelas 7 Aku Tom, guru matematikamu Aku akan Berjumpa denganmu di kelas Nice to meet you, Jesse Senang berjumpa dengan Denganmu To meet you too, Mr. Tom. Senang juga bertemu denganmu, Tuan Tom. Jadi, senang eh bertemu eh. Kalau yang aneh itu shows that Mr. Tom is sincerely happy to meet Jesse. Ini senang eh bertemu dengan Jesse ya. Eh. Kalau hmm. pretend itu artinya apa pretend? Berpura-pura tidak suka yang hmm. eh apa 2 papan Oke ngerti ya ah, eh Sincerely oh sincerely ini sincerely ini tertulis surat tertulis Ters. Nah, ini kan berjumpa langsung lho, Nah, itu dia jadi jawabannya di to show a polat per for... yeah. Next Summit ini termasuk katanya bahasa, bah. Nah, salah sih, ya. Buka omongan. Né? Ngerti ya, nampak no? tadi? Atau nih, Kak, sensor ini nah, dengan tulisan tadi maksudnya melalui surat. Kalau surat boleh, sensor ya. Kalau jadi kan berjumpa langsung kan? Hmm. Ya. lanjut nomor lima ya, eh? hmm. imat hmm. holding up hmm. sama, similar hmm. artinya sama eh, know hmm. that oh. male dog passed away, tau gak kamu bawa What? anjingnya si Mel meninggal, What? Hai hi siapa, bagaimana hmm. sekarang masih terpukul eh? Sedih eh? itu eh kabar buruk yo holding up hold oh, kabar gaskid. deh, nomor nama. Ya. Lima tadi. Ah. Okay, nomor 6 bacalah uh, surat berikut untuk nomor 6 dan 7. Candis yang baik, bagaimana kabarmu? Please tell me about your. Ka. I miss you so dong, di Bangkok aku rindu sekali sama kamu. Oh. sekarang adalah seorang pelajar di Kensington. Aku bertemu banyak teman. Secara umum, aku bahagia. Dari temanmu, Jamie. Jadi, guess, who is Jamie? Tebak, coba. Siapa Jamie itu? Pasti Candice. Your friend. kawan Candy. Candice. Ah, jadi. Oh kalau nah, mm. teacher mm. kelasmate teman kelas ya. mm. Mm. coach pelatih ya. ngerti ya nomor namenya ngerti mm. mama pun, now student in Johnson Junior High School Mission eh? jelas eh? Ini lokasinya Johnsonnya di mana? Eh? Kalau Bangkok nih oleh Candy ya. Eh? Nah Bangkok, Candy. Bukan sih J. Jawabannya D D jawabannya. D kan D. D. Baca kami, baca. ibuku yang baik, my dear mom. Bagaimana? Kata -kata, Bagaimana liburan di Boston? Aku sakit. Paman Jim ada di. Cook really well, dia masaknya sangat baik. Don't worry jangan hmm. yeah. Yeah. khawatir. Right? Yeah. jangan khawatirkan diriku, aku semakin uh, sembuh dibanding kalian. Eh. Omong-omong, by the way, aku hanya ingin mengucapkan selamat hari baru. Right? tahun baru say hi lucu banget jadi joy itu adalah joy? bagaimana kondisi joy dia yeah. sakitnya keywordnya eh. keyword kunci kata kuncinya ya yeah ini ialah sih ibuknya Ustaz Mami nih Mrs. Nah, kalau ini purpose nih. Purpose-nya artinya tu, tujuan. Sebenarnya untuk nah, untuk Happy New Year. Nucatkan selama tahun, mbak kepada ibunya ya. Nah dari teks ini kira-kira apa yang ada kita ketahui? Kalau joy is in Boston yang di Boston itu adalah mamnya kan? oke? Ma'am ini, ya. maksudnya. This man is in Boston. Nah, itu baru benar ya. Uncle Jim is in Boston. Salah, ya. Uncle Jim mana ada ya, deh. Here. Is... near Joy. Nah, deh ya, jadi. Oke, okay. berarti, ya. Oh, Puter-puter, kau oh ini. ini. Dan nomor sampai 15. Belum enggak? Kalo belum kenal kalau belum kenal maksudnya dijawab how do you okay. bukan m bukan m file temanku sana, eh. berarti baru diperkenalkan tim itu zaman Sarah eh oleh Amber Amber jadi nah, kalau iya. ini jawabannya kalau i itu aku, aku arti yang ditanya maksinya are you eh are you here ah jadinya ya ini oke ini jadi ada murid ya jadi dia ini jebakan ya Yo guys, balik lagi. Tapi itulah. Di sini dia dalam percakapan, percakapan itu adalah aku dan kamu be. Okay, number thirteen bertiga belas yang salah itu no I am. Oh, but you. Sinyal ada not eh? Nah, ini kurang not no I am not eh. Jadi kalau I am by itu mesti yes I am, tapi kan dia ngomong coach, coach tadi apa? Pelatih ya. Number 14. I am a newcomer. Ini keywordnya. I'm in basketball team, but I don't know you. Of course, I'm a newcomer. Aku adalah pendatang baru, ya. Ya, udah usah perlu ya. Betul sudah ya. New itu baru. Kamar tuh adalah pendatang. Oke. Okay, number 15. 15. Oh, I am like basket. Nah ini salah ya. I like basket. Ya. Karena like. Itu sama dengan verb ya. Begitu juga dengan to be. To be itu tergolong verb juga ya. Itu artinya kata kerja. Ya. Oke, kalau ada yang, bing ada yang bingung langsung tanya apa ya. Langsung dewek ya atau cek kalau ada acet itu